Like plane. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Sebelum kita membahas ke topiknya, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui sejarah pesawat buatan Indonesia yang satu ini. Mulai hmm. dari diminati negara-negara asing hampir ke seluruh dunia hingga berbahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan untuk pesawat buatan anak bangsa ah, nah, using ini. Using palm fuel for the aircraft. Crazy dunia dirgantara indonesia kembali dilirik berkat pesawat cn-235 pesawat buatan pt dirgantara indonesia diharapkan bisa menjadi motor pembuatan pesawat dalam negeri wow apalagi pesawat cn-235 sudah mendunia dan dibeli berbagai negara cn-235 merupakan crazy i didn't know that that's cool if he actually uses palm oil instead of like turbo jet fuel or whatever yang terhubung ke baling-baling untuk menggerakkan pesawat memiliki nama sandi Catuko dengan nama lain Gatot Kaca CN235 merupakan pesawat hasil kerjasama industri pesawat terbang Nusantara Cikal Bakal PT di dengan kasa dari Spanyol pesawat ini sebenarnya tak lagi berusia muda sebab CN235 telah melakukan terbang perdana sejak tanggal 30 Desember tahun 1985. Kemudian diperkenalkan pada tanggal 1 Maret tahun 1988 oleh Merpat so Varian pertama yang dibuat adalah CN235-10 yang menggunakan mesin GE CT77A. Pesawat ini pun kemudian memiliki sejumlah variasi antara lain oh, wow. 235 Phoenix yang digunakan Angkatan Udara Australia so dan CN cool. 235 oh, like 35 ,000 35 ,000 Transforms Angkatan transform. <laughs> Udara Spanyol. Secara umum, spesifikasi yang dikenal adalah CN 235 juta 100 yang memiliki kapasitas 45 penumpang dan dua kursi pilot. 45 passengers, not bad. Dimensi panjang 21,4 meter. Bentang sayap 25,81 meter, tinggi 8,18 meter, dan area sayap 59,1 meter persegi. Beratnya mencapai 9.800 kg dalam keadaan kosong, dan 15.500 dalam keadaan isi. Dengan menggunakan dua mesin tenaga penggerak GECT-79C turboprop, dengan masing-masing 1,395 kilowatt, Pesawat ini mampu menempuh kecepatan maksimum 509 km per jam. 509 km jam km. km. Pesawat ini sering digunakan sebagai pesawat angkut. Wakil ketua komisi IDPR dari fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mengatakan CN-235 juga kerap digunakan untuk mengangkut pasukan. Untuk mengangkut pasukan hmm. sampai dua peleton bisa juga dipakai untuk menerjunkan pasukan pesawat serbagunalah landasannya juga cukup pendek ujarnya cn-235 itu Just a transport plane Yabar... basically Setahu large transport plane. Sekarang, baik di spanyol maupun di indonesia belum ada cn-235 yang jatuh kata tu bagus yang juga bekas sekretaris militer di era pemerintahan presiden megawati Soekarnoputri ini Berikut ini adalah fakta bahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan CN235. Ya, yep, they use palm oil, guys. That's crazy. Wow, Indonesia has a lot of palm oil, so. Pesawat CN235220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia atau PT DI melakukan uji coba ground test menggunakan bahan bakar bio ini merupakan hanggar awesome. yang terdiri dari campuran 2,4% minyak inti sawit atau Refinite Bleachet Degumet Pallum Kernel Oil dengan menggunakan Katalis. Aftur ini hasil produk-hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Adapun ground hmm. test berlangsung selama 20 menit pada tanggal 6 September tahun 2021 lalu oleh tim penguji yang dipimpin Captain Adi Budi dari Apron Hanggar Aircraft Services PTDI. Pesawat CN235220FT wow. diisi bahan bakar BioAftur J2.4 tersebut merupakan wahana PTDI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN235200 oh. milik. Looks like a car with wings kepercayaan dari konsorsium pengembangan bioafter J2.4 untuk menggunakannya. But it's so shiny, like that paint looks really nice, and it. it's like brand new, even though it's like a airplane dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan kata direktur niaga teknologi dan pengembangan PTDI wow. Gita Amperiawan seperti dikutip Guti Prabu 8 September tahun 2021 I wonder if like basically burning palm oil if it also has less uh, emissions so it's like let's say if it's, if it's better eh uh, environment in tersebut like, dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dan kelapa sawit. Dikatakan jika hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN235220 FTB menggunakan bioaftur J2. Yes, so gentlemen, I guess that uh, did a test flight with the palm oil. Dalam hal ini Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority. Upaya implementasi bioafter ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% That's pada 2025. You just go more palm and then make oil out of it <laughs> and use it in your jets. That's cool. Next is like full electric jets and airplanes. Wow. Oh, this looks mean it's bulky because it's transports right um soldiers so at the back I guess they can have stuff once they open it they can maybe even take tanks and cars small ones out But that's really really cool guys. It's the first time I've seen an airplane that flies on palm oil. That's nuts. Uh, it means a lot for for the renewable energy market especially since uh, Indonesia is the leader of uh, exporting palm oil. That's really really cool. It's amazing to see these innovations are coming from uh, Indonesia. And I can't wait to see more cool and amazing innovations. So thank you very much guys. I hope you guys found this as interesting and, and cool and innovative as i did if you did then please don't forget to smash that like button and also subscribe to the channel if you have any other videos for me to check out you can put in the comment section below and thank you very much for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family insyaallah i'll see you guys in the next video take care and wassalam